Hai yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di jawa tutorial video kali ini video kali ini kita mau membuat uh, tutorial cara membongkar bahan satu roll menggunakan alat yang simple ini dan sebenarnya alat ini untuk jogging ya sebenarnya alat ini untuk jogging tapi kita bisa memanfaatkan untuk uh, membongkar satu roll bahan ini dengan menggunakan alat ini tuh sangat mudah banget jadi cuman ditaruh bahannya di bawah lalu tinggal diputar aja dan cara kerjanya seperti apa dan so tonton terus videonya sampai habis dan jika ada pertanyaan silahkan follow instagram saya at jadi di dan follow juga instagram at aiden uh, semoga video tutorial dari ajawmed bermanfaat tentunya untuk banyak orang dan uh, tadi saya sudah membongkar satu roll nah yang ini ini tadi udah saya bongkar satu roll yang, yang warna biru dan sekarang kita akan membongkar yang warna pink satu roll ini Menggunakan alat ini ya Ini dan oh, kita taruh di bawah. Oke ini bahannya Udah kita bongkar ya Dari plastiknya Dan ini bahan dari merek Nikita Dan bahan ini cukup bagus banget Karena uh, Dia ini Teksturnya tebal juga terus uh, halus juga dan saya bukan endorsement dari Nikita cuman bahan ini cukup banyak diminati dan uh, di video kali ini mau membongkar satu bahan ini ini untuk dibuat uh, selimut bed cover nah, menggunakan alat yang di bawah ini seperti ini dan nanti ujung bawah ini tinggal ditaruh di atas ini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 oke okay guys ini cara mudah membongkar uh, satu gulung bahan itu menggunakan alat yang seperti ini sebenarnya alat ini untuk jogging ya tapi uh, bisa kita gunakan untuk membongkar bahan satu gulung itu atau satu roll itu dengan pakai alat ini itu sangat uh, membantu banget dan uh, so cara pembelian alat ini bisa dicari di shopee ya ini namanya uh, nawa living nawa living ini Mungkin ini mereknya ya, No yang pasti Ini untuk jogging ya, alat untuk jogging Yang seperti ini Dan Mudah banget cara membongkar bahan dengan alat ini So, sekian video kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan subscribe, like, komen, dan share Thank you